Yuk kita wujudkan Indonesia accessible dan Jalan difabel dengan share foto kamu atau video kamu bercerita melalui cara unik dan saib mengenai isu-isu disabilitas di sekelilingmu Cara ini dibuat untuk meningkatkan kepedulian publik atas isu-isu disabilitas Caranya gampang banget Siapkan smartphone kamu ambil foto atau video tentang disabilitas yang kamu temukan. Lalu kamu bikin keren dan upload melalui Instagram. Jangan lupa tuliskan judul dan cerita uniknya. Mau dong jalan difabel dicolek. Kasih hashtag juga jalan difabel dan hashtag Indonesia Aksesibel. Supaya teman-teman kamu tahu kalau kamu mendukung aksesibel buat teman-teman difabel. Jangan lupa untuk share via Facebook dan Twitter. Nah, gampang kan caranya? Kenapa sih Kudu pakai Instagram? Shh, ini rahasia ya. Karena orang suka bagusgus-bagus bagusin karya fotonya. Aku lupa pakai Instagram. Ayo kita kemon Dukung Indonesia Accessible. Lewat Jalan Difabel. Yuk, yuk, yuk.